Halo myners ketemu lagi di channelnya Simoni. Kita kembali lagi di Greek Mythology dan sebelumnya saya ucapin terima banyak yang udah subscribe ya. Minggu ini beberapa kawan baru muncul di channel saya. Tetap standby dan tonton sampai beres. <Siloh> oke okay, bro kita sekarang udah masuk ke rim di mitologi greek pack ini ya kita coba cari ada yang baru apa enggak aduh belum apa-apa udah ketemu si gas <laughs> ini saya kebenaran ya gak tau sial atau apa tiba-tiba muncul di warp tuh nggak jelas banget saya harus cari jalan sendiri ini agak susah juga lagi harus pakai panah bro nah mati dia itu bahaya itu dia bisa ngeluarin api dari mulutnya. Jangan sampai. Aduh, aduh, aduh, mana panah-panah? Alah Allah, ini... <laughs> Jadi, aduh, kenapa ya? Baru main aja ini udah susah banget. Oke, kita padamkan apinya, bro. Aduh, teman-teman, makasih banyak yang selalu muncul di channel saya, tetap dukung terus ya. Walaupun nggak ada informasi yang sangat baik, tapi minimal bisa ngehibur lah cara saya bermain ya. Walaupun agak sedikit konyol, tapi yang penting terhibur teman-teman semua. Aiy, gue juga ngobrol, nggak bener mana aja, ampun deh. Awas ya, gue bedik harus dapet ini. Kalau nggak bahaya kita bro, bisa mati kebakar. Nah, oke. Okay. Almarhum dia bro. <laughs> ini kita harus cari apa ya? Cari tawar Kita turun ke bawah atau kesini dulu lah, yang datar lah. Nah rasakan ini Trident ini hati-hati nih, Zombie setara dengan pedang daerah kamu. Terus 8 ini loh damage nya saya lah yang ini, e <laughs> Oke, okay. aduh. Aduh, ketemu makhluk ini lagi. Bisa teleport dia itu kan? Aduh, jangan teleport, jangan teleport. Di mana per? Aduh, nggak ada dropannya. Oke okay deh, langsung aja ini satu lagi lagi apaan? Oh, kita harus naik ke atas kayaknya bro. Kita coba ke tower itu bro. Mana dia ya jalannya ya yang enak. Aduh, kepaksa. Jalan sini aja lah. Berangkat, berangkat. Semoga nggak mati. Oke, okay, kita udah masuk ke dalamnya. Jalan pinggir saya bobol bang. Dan kita harus cari sesuatu di sini entah apalah yang pasti sih. Ini kok kayaknya sepi banget ya? Salah tower atau apa gimana ini? Nah itu tempat kita tadi masuk. <laughs> Jangan sampai lupa. <laughs> Oke kita nggak ada yang marah gitu ya? Saya pecahin terus dari tadi ini. Lumayan buat di base camp. <laughs> Wih ini kalau mati, eh kalau jatuh ini matinya bt ini. Oke, okay, kita harus kasih space dulu. Ini sepi ini saya keliling-keliling. Kenapa ya? Perasaan udah nggak PSBB kan? <laughs> udah nggak usah diem di rumah. Terus, tapi tetap pakai masker ya teman-teman karena ini corona nambah lagi katanya di berita. Jadi ya udahlah main game terus aja. <laughs> Nah ini saya nyasar Ini dari tadi Aduh Pusing juga jalannya Luas Nah ini apa lagi Ya ampun Rumput roh Wah Kita ambilin lah Bisa ditanam enggak ya Ntar ya Di tempat kita Kayaknya nggak bisa deh Ini Mana ya Mana sih Oh ini Nether wart Ah Macem-macem aja Sisain satu lah Tanam Jangan diambil semua Nah aduh serem banget <tik> Oke okay, kita lanjutin cari jalan Kita kayaknya harus ke atas Sebentar ini kita panen dulu aja Semoga berguna lah nggak tahu buat apa yang udah paham Tolong komentar aja ya Bantu saya untuk maininnya Yang jelas kita enjoy aja Minimalnya ada seru-serunya dikit lah Untuk bisa buat kalian terhibur <tik> Hah? tempat sempit gini ya sepi ih dari tadi ruangan kayak gini nih paling tinggi kayaknya nah ini ada bocil Hai bocil-bocil sini sini Om nanya nih Hai jang-jang kamarana sih ya sepi pada diam di rumah eh eh, eh kemana Aduh tebal huh? Lain orang Sunda juga na zombie bro Eh lanjut lah lah dari sini Oke okay, kita belum nemu apa-apa yang penting Jadi kita langsung balik lagi aja Kita cari yang lain lah Kesenangannya Kita harus keliling-keliling map luas banget Oke okay, kita keluarin Dan kita akan Aduh Akan cari jalan bro Males dah, ini dimana lagi keluarnya? Ini ngaco, nih kayaknya bener belum update ini, masih PSBB. Aduh, susah gue paling takut nih, kalau udah kayak gini nih, jatuh. Oke okay, akhirnya selesai turun <laughs> Susah ya turunnya Sampai pelan-pelan Ini ah, apa sih ayam Si ayam kok gitu bentuknya Aduh Ini kita Kalau ada perahu enak nih langsung terjun ke sana Mana ya patokan kita apa ya Oh patung ini ya patung pahlawan ya Nah itu dia ini siapa yang bakar sampah di sini? Nggak ada kerjaan? Aduh, nggak bisa diambil ayam bro. Penuh inventory kita. Waduh, ini. Untung nggak keluarnya barusan malam ya. Bahaya, pas subuh. Untungnya. Kita harus berangkat. Aduh, ketemu lagi monster ini. Luar benci banget loh. Aduh, jengkelin kan. Pasti kalau meledak aku kena gitu loh Walaupun cuman dikit lah ngurangin darah Tapi bete itu ketemu dia Awas ya ndar Wah ini kita bisa panen pasir ini sini nih Aduh ini apalah laba-laba ikutan party ini Udah lah situ dikubur <laughs> Weh iya ini buat bikin gula ya Wah, harus diambil ini. Kita pindahin ke dekat rumah, Bro. Ini dia bambu. Bambu itu harus ditanamnya di atas pasir ya. Dekat air. Oh, itu sisain aja lah. Hmm, cukup kali 9 juga. Oke. Kita pulang. Mana jalan pulang? Aduh, ini kenapa ya pada mati kebakar kayaknya dia. Nah, itu dermaga. Kita cari perahu, Bro. Semoga ada perahu. Biasanya di kota-kota itu ada perahu. Set. Nah, ini dia. Aduh, tempat nyimpannya. Taruh dulu apa ya? Ini saya banyak banget bawa Nether brick <laughs> buat dekorasi rumah. Iyalah, inilah cuman tiga biji ini. Ambil perahu, terus cabut. Oke. Okay. Mana? Eh, perahunya. Rempar bro Ayo Eh Wow masih jauh Kita mau arah pulang Kita pengennya jalan-jalan ke situ Tapi ini banyak banget bawaan Aku harus taruh dulu Langsung aja kita berangkat bro Pulang Aduh harus ke Pindahin lagi ini Portal ini gak bener. Masa keluarnya jauh amat. Weh. Eh itu apa ya? Wih. Sebentar. Cuma di tengah doang. Ada kota bro. Di bawah bro. Wah beneran ini keren ini. Gimana cara masuknya ya? Hmm. Coba lihat Pasti ada lah masa kalau dari tengah itu di bawahnya kering itu ih mantap dong kita coba nyelam dulu deh sebentar <laughs> ngecek terang ini berarti di bawahnya nggak ada air itu banyak api itu sama lampu ya waduh eh tapi kok nggak bocor ya airnya <laughs> Wah ini sih Kayaknya kita harus mainin di episode kedepannya Makasih banyak yang udah nonton sampai beres Jangan lupa untuk komentarnya Biar bisa ketahuan kalian Kalau punya channel saya pasti tengok balik bro See you the next time In episode season 2 ini Di Greek Salam sirafil urahmi buat semuanya Dadah bye bye